Ketika Sayidina Ali bercanda dengan Rasulullah Suatu ketika, di saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, Ali duduk di samping Rasulullah Di hadapan mereka terhidang buah kurma dan berbagai macam makanan lainnya Mereka pun menyantap hidangan itu Setiap Rasulullah makan buah kurma, Rasulullah menyisihkan bijinya di suatu tempat Ali tanpa sadar memakan banyak buah kurma Saat sisi Jail Ali muncul, Ali diam-diam menaruh isi buah kurma yang dimakannya menjadi satu ketumpukan bekas isi kurma Rasulullah Kemudian Ali pun menggoda Rasulullah Wahai Rasulullah tampaknya engkau begitu lapar Sehingga memakan buah kurma begitu banyak Lihat biji kurma di tempat itu menumpuk begitu banyak Kata Ali sambil tersenyum Rasulullah dengan santai membalikan ucapan Ali dengan menjawab Ali, tampaknya kamulah yang sangat lapar Sampai kamu makan kurma berikut bijinya Lihatlah, tidak ada biji tersisa di depanmu Jawaban Rasulullah seketika membuat para sahabat lainnya tertawa